suara-suara sudah -suara netel ya kondusif, kok ini tabrakan soalnya sih iya kalau mau menang lucu tapi pingin masak jadi proklamasi terus bermain orang mayoran itu ya é e Dan ...dari musyarakat Indonesia ini untuk dilepaskan, ya, untuk diusenakan, ya, dan untuk angkat kaki dari Anumi Indonesia. Ya, ya, ya. Dilanjut dengan di pasukan, pasukan perubahan dan juga sudah diresumakan ATI Kerembita kelompok 2. Di sesuai pasukan yaitu bayar-bayar sempat juga untuk dibilangkan yaitu Indonesia akan tergerak di budayanya dimana sebut daya sempat tidak untuk pembunyian ternyata bayar itu bukan di Semangat ternyata ada di kelompok dua disusul anjungan hasil beli berbagai Helikopter. tapi iya oke next waktu sih tapi kerjaan Oh, iya, saya saya ya Kan ya, wahu virus Kan wahu virus ya. nopite eh halo dan tua Ya ram. Ini Aku yang tak berharga. Namun kemerdekaan bangsa Indonesia ini sangat mulia dan sangat berharga. Dengan itu para pak lawan bangsa Indonesia kita doakan. Oh iki. Dia, <laughs> <semoga> <laughs> petru majer majer apa ya tekan kene ya Oh. Oh iya. Kecil FF. Aduh, aduh. Telum. Ngantuk iki. Ngantuk